Hey, nama saya Dewi. Uh, saya nak buat kaler rambut. Saya tengah menunggu. Uh, saya dapat uh, info dari kawan uh, di kat Facebook so saya nak buat kaler rambut. Hey Dewi, saya puas hati dekat salon Deni. Uh, saya sangat-sangat terima kasih dengan dengan Deni. Uh, saya bagi 10 bintang. Okey, thank you. Bye.